Hari kiamat atau hari akhir merupakan suatu kepastian yang tentunya pasti bakal terjadi nanti Berbagai tanda datangnya hari kiamat tersebut juga telah disampaikan oleh Rasulullah dan para nabi Seperti matahari yang akan terbit dari sebelah barat, kemunculan dajjal dan berbagai tanda akhir zaman lainnya Selain itu salah satu tanda munculnya akhir zaman yaitu dengan munculnya binatang melata bernama Dabah yang sering dikatakan Rasulullah sebagai salah satu tanda dekatnya kiamat beredar sebuah video viral di media sosial yang menampilkan hewan mirip ular berkaki empat apakah itu hewan naga di Indonesia atau mungkin hewan tersebut merupakan dabah alias hewan tanda akhir zaman dalam video itu terlihat seekor hewan mirip ular bergerak-gerak di atas lantai tak seperti ular pada umumnya Hewan tersebut memiliki empat kaki, dua di dekat kepala, dan dua lainnya di tengah. Pria dalam video pun bertanya-tanya tentang jenis hewan tersebut. Terdengar suara seseorang yang menyebut hewan itu mungkin adalah belut. Peneliti herpetologi dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN mengatakan, hewan tersebut bukanlah ular, cacing, atau belut. Menurut para peneliti, hewan berkaki empat itu termasuk jenis kadal. Akan tetapi habitatnya yang berada di bawah tanah, membuatnya tak banyak diketahui oleh orang karena termasuk kadal maka ia juga memiliki ciri fisik yang dimiliki oleh reptil lainnya meski mirip dengan ular Amir memastikan bahwa kadal tersebut tidak berbahaya atau berbisa kadal itu juga biasanya hanya memakan rayap, semut, dan serangga tanah lainnya ia menjelaskan habitat kadal mirip ular itu tersebar di Asia Tenggara termasuk Malaysia dan Indonesia Meski memiliki habitat di bawah tanah, kadal ini mampu bertahan di permukaan air asalkan tidak dipanaskan di bawah sinar matahari. Secara morfologis, kadal ini berukuran sangat kecil yaitu hanya memiliki panjang 192 mm dengan panjang ekor sekitar setengah dari total panjang tubuhnya. Ular adalah kelompok reptilia tanpa kaki yang bergerak dengan cara melata menggunakan perutnya. Ular juga memiliki kemampuan memanjat batang pohon, dan bergerak di ranting atau dahan pohon dengan cara melilitkan tubuhnya. Akan tetapi, beda halnya dengan anggapan sebagian masyarakat di Papua yang menyebutkan ada ular berkaki empat yang hidup di Bumi cenderawasli. Ular itu dipercaya masyarakat setempat memiliki bisa yang benar-benar mematikan, sehingga keberadaannya begitu ditakuti. Lantas, benarkah ada ular berkaki empat di Papua yang sangat berbahaya? Penasaran, bukan? Eh tapi tunggu dulu sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Ular berkaki empat yang dimaksud masyarakat Papua sebenarnya bukanlah ular sungguhan, seperti yang selama ini kita tahu. Ular berkaki empat asal Papua yang selama ini ditakuti ternyata adalah kadal panana. Spesies kadal tersebut juga diberi nama Blue Tongue Lizard, kadal lidah biru alias Bengkarung Lidah Biru. Kadal panana dapat dikenali dari bentuk kepala, sisik, dan motif pada tubuhnya yang menyerupai ular. Sementara ciri utama yang dapat dikenali dari kadal panana adalah lidahnya yang berwarna biru. Lidah spesies kadal tersebut dapat menjulur keluar layaknya ular, sehingga dianggap masyarakat Papua sebagai ular sembuhan. Orang yang tergigit hewan tersebut dikatakan bisa tewas dalam hitungan menit. Mengapa muncul cerita tersebut? Salah satu teori menyebutkan bahwa hewan yang menggigit seseorang sampai tewas sebenarnya bukan kadal panana, melainkan ular yang memang sangat berbisa, yaitu taipan Papua. Taipan adalah ular yang dikenal sangat mematikan dan hidup di Papua, Australia dan daerah sekitarnya. Bentuk kepala dan sisik ular ini terlihat mirip kadal panana.